GoBiz Plus adalah sebuah perangkat untuk memenuhi kebutuhan proses pembayaran usaha Anda, yaitu mencetak stroke dan menerima pembayaran non-tunai. Berikut keunggulan GoBiz Plus. 1. Dapat mencetak stroke secara instan. Perangkat sudah dilengkapi dengan built-in printer yang kompatibel dengan aplikasi GoBiz. Anda tidak perlu membeli perangkat tambahan untuk cetak surat. Dua, terima pembayaran kris dan kartu debit atau kredit. Tangkap lebih banyak pelanggan dengan menerima pembayaran non tunai. Dengan perangkat ini, Anda dapat langsung menerima pembayaran kartu tanpa perlu mendaftar di bank. 3. terintegrasi dengan semua layanan Gojek seperti GoFood, GoPay, GoKasir fresh uang modal dan lain-lainnya. Di video berikut saya akan memberikan tutorial melakukan pembayaran dengan kartu debit di Pramagobis Plus. Oke okay guys, ini adalah mesin spot dari Gojek ya guys. Ini bisa transaksi GoFood buat per percet. Dan selain itu mesin ini juga bisa menerima transaksi pembayaran dari customer melalui debit ya guys. untuk debitnya semua yang berlogo Mastercard, bisa sama yang lainnya ya guys. Jadi, se se semua debit di Indonesia bisa bayar transaksi ini ya guys ya. Oke langsung aja caranya di bawah ini ya guys aja buka gobis nah, kemudian kalian masuk transaksi ke go kasir ya klik aja go kasir Nah kalau kalian masih bingung klik aja manual Terus masukin jumlah belanjanya atau customer belanja di Resto kalian berapa, ketik jumlahnya misalkan saja 20.000 Ketik saja 20.000 Untuk catatannya kalian misalkan mie ayam atau bubur ya Kalau sini saya tulis bubur ayam aja. Bubur ayam itu klik tambah kemudian klik yang item ini terus pilih pembayaran kalian masuk ke kartu debit langsung saja colok kartu debitnya saya menggunakan contoh dari Bank BCA ya guys oke langsung ada keterangan begitu silahkan masukin pin kalian Oke pembayaran berhasil. Cetak ulang struk. Yes, keluarnya sudah struk keluar. Dua puluh ribu. Ngambil ini kejelasannya sama bank BCA ya. Ciri di sini ada struknya. BCA. demikian tutorial melakukan pembayaran dengan foto debit di perangkat gobis plus dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena satu subscriber itu sangat berguna bagi saya.